Program Mokaf Produktif yang ada di desa Cirengas ini ada satu hal yang berbeda. Apa bedanya? Bedanya, ini dikelola untuk diproduktifkan, dan hasil produktivitasnya akan kita gunakan untuk meningkatkan uh, tingkat pendidikan uh, umat, khususnya yang ada di Desa Cirengas. Dan sekitarnya, dan juga kaum Muslimin secara umum yang bisa kita bantu. Jadi, sekali berwakaf, manfaatnya terus-menerus mengalir. Yang insya Allah, selama tanah, jelas ini masih ada hasil atau manfaatnya bisa mengalir terus kepada kaum muslimin dan pahalanya akan juga terus mengalir kepada para wakif yang telah mendonasikan hartanya untuk mengkonversi lahan di desa Cirengas ini yang jumlahnya sekitar yang luasnya sekitar 12 hektar, hektare ya, itu akan menjadi aset wakaf ...yang menghasilkan manfaat dan pahala yang terus mengalir. E, kami berharap dukungan, support ya, dari masyarakat di Cerengas ini... ...agar kami bisa menjalankan amanah... Ya. Dari para donatur, dari para wakif yang telah mempercayakan kepada kami untuk hartanya diubah menjadi harta wakaf yang memiliki produktivitas tinggi. kembali ketika bicara give and take seharusnya kita balik ya. asalnya take and give kita balik Sekarang jadi give and take give dulu kita berikan dulu intan surulloha yang suruhku makanya kata saya tadi bilang ya. siapa yang menolong agama Allah jangan ragu-ragu Allah akan tolong makanya kita berikan dulu kalau tanah yang luas ini tadi hampir 13 hektar ya kita tanami, kita kasih, kita berdayakan niatan lillahi taala ibadah untuk kemaslahatan umat Islam di Kabupaten Sukabumi khususnya, umumnya untuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Allah akan balas. Mudah-mudahan juga ini organisasi ini, kegiatan ini kita bisa kerja kan Pak luas Kabupaten Sukabumi, banyak harapan dan saya mohon untuk penduduk masyarakat di sini ucapkan syukur Alhamdulillah kegiatan ini akan bermanfaat saya yakin sebagaimana tadi oleh Al-Muqarum sampaikan ya kita untuk lingkungan sendiri Rasulullah contohkan dan yang lain-lainnya nanti berputar dan saya mohon ini juga jadi proyek Pak untuk kabupatennya untuk kecamatan-kecamatan yang lain selamat berjuang kepada para mujahid yang ada di BWA Cirenghas ini tunjukkan kemampuan, redam perbedaan mari kita kedepankan persembahan mudah-mudahan BWA bisa berbuat untuk itu, amin saya yakin itu bisa, bisa hari ini saja 12 hektar tidak lama andai para wakif dan para pengelola BWA itu sendiri bisa bekerja sama dengan baik Hartina Mohon ma oh maaf Badannya BWA nya insya Allah amanah Dan tidak bosan untuk berdakwah, Berjihad Memperjuangkan Memberikan edukasi tentang wakaf itu sendiri Nadirnya juga maaf Para juga bersemangat Insya Allah tidak amanah. Dan saya dengar memang bukan hanya hari ini di Ceringasa Ya sudah Sudah berada di beberapa daerah ya. Hanya mungkin Wakafnya dalam bentuk yang berbeda. Mari kita sama-sama menggolkan, memberdayakan ekonomi umat melalui Wakaf. Amin ya robbal alamin. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita launching Project eko Wakaf. Cirengas BWA Bismillahirrahmanirrahim